Halo, bro! Ketemu lagi di channelnya Simoni. Kita kali ini akan bahas untuk game New World, bro. Kenapa gue kali ini seneng banget untuk dapetin game yang bener-bener kompleks ya, bro? Ya, padahal gue paling males untuk mainin game, game yang terlalu hardcore cuman begitu gua coba dan ternyata banyak diskus juga teman-teman yang lagi main, ada 4 juta di luar sana yang udah download dan yang pasti sih lu nggak akan rugi untuk belinya. Jadi kita akan langsung bahas saja sesederhana mungkin karena gua pun bukan orang yang hardcore, gua adalah gamer kasual yang memang punya waktu nggak lebih dari 5 jam untuk memainkan sebuah game. Jadi untuk hal yang utama adalah kita pelajari mengenai ruang komunikasi dulu ya, Bro. Ya karena ini banyak sekali yang jadi permasalahan sekarang-sekarang di game, semua game, di semua game, karena ada bentuk toksik ataupun hal yang berbau dengan sarah ya. Jadi kalian hati-hati jangan sampai terjebak. Gunakanlah bahasa internasional, walaupun lu gak becus bahasa Inggris, gak perlu bacot-bacotan di dalam chatting. Gak sopan ya bro ya. Itu salah satu poin yang akan gua tekankan di dalam permainan ini. Oke, di awalnya kita akan memiliki sebuah side job. Side jobnya ini adalah banyak sekali... Skill Upgrading untuk secara personal kalian pelajari Salah satunya untuk e, Menemukan item men Menciptakan dan Mengcrafting ataupun menempa Ma Bro Itu adalah salah satu kegemaran saya Di setiap permainan Untuk Mimo RPG Oke okay, permainan masif ini lanjutkan lagi Ke beberapa fitur tambahan Pendukung Kalian akan menemukan woodshop Yang pasti kalian untuk membangun Perlengkapan rumah Lu bisa beli rumah di dunia ini dan jangan lupa kalian harus bikin juga tools Nanti ada di workshop Untuk melakukan aktivitas rutinitasnya kalian Untuk mencari item Salah satunya adalah pohon Kemudian kalian bisa boulder juga Menghancurkan batu Ini fungsinya e, bervariasi Sesuai dengan kebutuhan dari e, Perlengkapan senjata kalian Ataupun armor ya Nah di dunia yang luas ini Kalian gak usah bingung Dan gak usah takut karena kalau kita mabar semua pasti beres bro yang jelas cek link deskripsinya untuk join di discord saya dan jangan sampai lupa kalian kasih jempol dan subscribe nya di aktivitas kota kalian bisa menemukan eh, madu yang bisa kalian ambil setiap hari dan eh, per beberapa menit ya kurang lebih sekitar 30 menitan ya baru bisa kalian ambil lagi eh, dan kalian kumpulkan di storeg set jadi storeg ini di setiap kota beda-beda, kebeneran kota yang saya tempatin ini saya khususkan untuk menyimpan bahan-bahan mentah Jadi nanti bahan-bahan yang sudah jadi saya crafting itu akan saya jual ke kota yang lebih ramai. Nanti kita bahas di episode selanjutnya biar kalian gak pusing dan otak kalian gak pindah kemana-mana maksudnya ya Nah nanti di level 20 kalian selalu menyelesaikan misi kalian akan mendapatkan tas untuk menambah inventory kalian yang jelas sih yang harus kalian cermati Yang pertama adalah fitur mengenai misi Misinya banyak banget Jangan sampai lo ambil semua karena pusing Jadi inilah salah satu contoh kesalahan saya mengambil semua misi Jadi hanya beberapa misi yang bisa saya kerjakan Nah yang pending-pending ini yang akan nanti jadi sampah Lebih baik kalian abandon aja Yang paling mudah itu adalah explore needed Kemudian cooking basicnya juga Ini udah basic yang di level 50 agak susah memang makanya nggak saya belum saya selesaikan oke okay, bro kita cek dulu mapnya uh, di sini mapnya cukup luas jadi dengan map besar ini ada kota-kota tertentu yang sangat padat pemain dan banyak sekali penjualan yang bervariasi untuk menghasilkan gol ya kalian tahu sendiri dengan adanya sistem trading di antara player itu adalah kesempatan besar dan peluang besar buat kalian para youtuber ataupun para petani yang sering cari Uh, Duit gitu kan Di sebuah permainan adalah Peluang besar ya Jadi kalian bisa buat konten untuk youtubernya Ataupun mencari keuntungan Secara personal Oke okay, ini salah satu contohnya Untuk trading post Jadi setiap kota punya trading post masing-masing Ini tidak terkoneksi ya Saya nyangkanya awalnya itu terkoneksi Makanya di kota saya yang awal muncul ini Memang gak terlalu ramai Saya coba ikut jualan juga Ternyata tidak bisa melakukan transaksi secara global jadi masing-masing kota ataupun jumlah playernya menentukan sekali mengenai dari penjualan kalian lapak kalian untuk e, apa namanya untuk men mendapatkan keuntungan yang lebih karena rate juga di current buy order dan current sell order itu sangat berbeda ya yang banyak kejual itu harganya misalkan seperti ini di bawah 0,22 sedangkan ada orang naro di 0,70 otomatis itu nggak akan laku bro Oke, ini gue lakuin selama 4 hari ini, udah mau hampir seminggu, gue duit gue kekumpul dengan gaya bermain hanya cuman sekitar 5 jam, udah 4.200 gold. Bisa dicatat dan kalian mungkin jadi bahan pertimbangan ya kalau masih yang bingung-bingung. Okay, next fitur adalah checkpoint dan recall. Ini adalah hotel, kita akan recall di hotel. Jadi teman-teman setiap kota itu wajib untuk jadi registrasi di sebagai tamu ya. Jadi nanti kalian kalau mati ataupun mau uh, uh, spam gratis yang per 30 menit sekali ya kalian keluarnya di situ. Nah ini makanan udah jelas kalian nggak boleh salah untuk membuat di awal karena yang paling penting itu adalah travel potion, uh, energizing like uh, ration. Kemudian e, beberapa potion porsen selain makanan yang harus kalian buat ya dengan e, bahan yang variatif. Tapi kalian bisa dapetin dari memancing, dari dari daging yang kalian bunuh binatangnya. Yang jelas toolsnya ya, tulusnya ya. Oke kita bahas nanti toolsnya Ini untuk naikin level juga level level saya satu minggu baru nyampe 50 karena gua mainnya santai banget. Ini adalah quest yang harus kalian ambil. Questnya kalian bisa tekan e, jurnal atau J, e, kemudian untuk melihat karakter K, untuk setiap levelnya. Play itu kalian harus masukin status ya. Pelan-pelan aja, karena bermain ini cukup kompleks. Nanti kalian akan jadi e, ketagihan, tapi gue nggak ngeliat ke sana ya. Emang game ini bagus banget. Oke okay, ini seperti ini nih karakter gue nih udah mulai ke upgrade ya satu-satu Dan gue masuk sebuah perkumpulan ataupun klan. Ini adalah Covenant uh, Kalian bisa ikut ataupun memilih berbeda juga gak apa-apa Karena setiap daerah yang dikuasai klan kita ini Akan menghasilkan kelebihan kepada kita mengenai penjualan, pajak, dan lain-lain Jangan sampai lupa tiap hari juga tuh cek si Besi Karena dia kasih susu Daripada kalian cari E, kalau nggak rutin ngambilin Kalian susah cari di map itu Karena sangat luas mapnya untuk cari sapi doang Lu bakal stres sendiri ya Oke Kita kemana ya Sebentar Gue berusaha untuk sesimpel si mungkin Biar kalian pertama nonton e, ini Langsung paham Oke ini misi sampingan Setiap kota ada Kalian bisa ambil apa nggak terserah Yang jelas sih kalau saya selalu diambil tuh Karena ada hadiah bonus e, e, apa Equip ya yang bisa kita jual. Kayak ini salah satu uh, fitur yang sangat penting sekali pertama lu buat lu gimana caranya buat perkata survival, survival tools ini harus lu buat semua termasuk pancingan walaupun di dilepar rendah karena nantipun secara beriringan waktu kalian sering pakai kalian akan uh, bisa membuat senjata senjata apa tools yang lebih bagus lagi. Ini gampang karena pemakaiannya walaupun ada ada apa ada kapasitasnya tapi nanti gampang memperbaikinya cuma tinggal klik kanan aja di menu nya nanti di repair itu ayah ada pilihannya ada repair siapin aja goldnya bro karena setiap quest itu dapat gold jadi kalian gak usah khawatir oke ini e, salah satu contoh juga untuk e, apa ya untuk e, pembuatan senjata ini memang agak saking kompleksnya banyak bahan yang dibutuhkan dan ada bahan tambahan yang bisa meningkatkan kualitas senjata tersebut walaupun levelnya sama tapi bisa berbeda hasilnya kalau kalian memasukkan bahan tambahan itu yang membedakan nanti di level-level tinggi saya yakin dan itu membedakan antara player casual dan player exp, uh, apa, uh, hardcore di situ uh, tapi gua nggak terlalu khawatir karena bentuk equipe nya itu sangat bervariasi dan kompleks jadi bisa kita rebuild Semuanya, bentuk senjata pun mak semua bisa kita gunakan dan kita pelajari Jadi, kalau misalkan kalian merasa masih bingung Lebih baik pakai senjata yang biasa kalian pakai di game-game eh, dengan genre yang sama Karena eh, kalian tidak akan terlalu kaget ataupun tidak terlalu asing dalam memainkannya Karena statusnya itu tidak terlalu susah Cuman yang agak repot itu kalian harus bisa mengetahui Efektivitas senjata dari skillnya, nah ini kotak-kotak yang lebih besar itu adalah wajib karena itu adalah jadi skill utama, bukan pasif ya. Nah kalau yang bulat-bulat kecil yang belum saya aktifkan semua itu adalah biasanya adalah pasif. Jadi saya ngelihat dari kapasitas skillnya yang utama, seperti mage, fireball, kemudian meteor itu. Memang membutuhkan delay yang banyak Otomatis fitur ke bawahnya itu harus dinyalakan dulu Biar nyambung gitu Ada kapasitasnya yang menambahkan kualitas Dari serangannya itu bro Oke okay. Gak usah dibikin bingung kita tester Walaupun belum lawan monster Nanti di next episode gue bikin lagi Kalau memang kalian mau Dan tetap dukung aja channel saya Biar tetap punya kreativitas membuat konten ya bro Dan ini mungkin salah satu game Yang gak akan terlalu saya sering dibikin live stream Karena memang posisinya E, sangat variatif kompleks jadi gue nggak mau boring nanti yang nonton e, cuman nanti sekali-kali waktu pada saat hal-hal yang sangat e, menyenangkan ataupun seru nanti gue pasti di live streamingin nah ini skill mage ini agak, agak, e, agak, e, agak sulit ya untuk mengendalikannya karena dia punya cash delay nggak kayak game-game yang yang lain makanya gue lebih senang pakai palu Uh, dan uh, yang paling efektif tetap, walaupun DB jangka terlalu rendah, pedang dengan tameng itu uh, sepertinya cocok untuk player di awal, itu kan untuk naikin dan mencari barang, untuk naikin level dan mencari barang. Karena barang-barang item banyaknya tuh yang dari ini ya, dari monster maupun zombie, uh, beberapa item rare yang bisa kita dapatkan, jadi otomatis uh, bentuk serangan kita harus benar-benar serius dan uh, cukup melukai. Lawan kita oke, okay. panah itu mirip banget. game FPS ya. Jadi, kalau yang sering main-main game perang-perangan, kayaknya udah pastilah itu cocok untuk menggunakan senjata tersebut. Nah, sedangkan pedang ini, saya sangat, -sangat suka. Pada saat sedang dikeroyok, saya bisa in kombo, bisa gunakan kombonya. Jadi, begitu saya tekan tombol satu menggunakan pedang, saya langsung rubah ke tombol 2. Jadi, pada saat orang kena e, musuhnya, kena stun, gue langsung hit palu yang keras. Itu agak ditekan, mouse kirinya dia akan mengeluarkan damage dua kali lipat. Oke, okay. itu aja bro, gue udah jelasin hal-hal yang basic dan harus kalian utamakan. Yang pertama, pot. Uh, bisa kalian buat uh, kemudian uh, survival tools ataupun survival kit uh, makasih banyak yang udah nonton juga uh, see you in the next video semoga kita bisa ketemu lagi baik di dunia gamenya ataupun uh, bersua di channel saya see you dadah bye bye bro